Hai semua, kali ini saya ingin membahas topik yang mungkin sulit bagi kebanyakan orang, yaitu menghadapi kegagalan dan ketidakberhasilan. Kita semua tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus, kadang-kadang kita akan menghadapi rintangan dan tantangan yang sulit diatasi, dan itu mungkin membuat kita merasa sedih dan putus asa. Tetapi, jangan khawatir, kegagalan dan ketidakberhasilan adalah bagian dari kehidupan dan penting untuk membantu kita tumbuh dan belajar. Jangan pernah menyerah pada mimpi Anda hanya karena Anda menghadapi kegagalan. Sebaliknya, gunakan kegagalan tersebut sebagai pelajaran dan kesempatan untuk berkembang. Pertama-tama, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Terkadang kita terlalu memperbesar kegagalan kita dan merasa bahwa itu adalah kesalahan besar yang tidak bisa diatasi. Namun, Jangan lupa bahwa kesalahan adalah bagian dari belajar dan tidak ada yang benar-benar sempurna. Jangan biarkan kegagalan Anda mengalahkan Anda. Alihkan perhatian Anda pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan dan cobalah lagi. Jangan menyerah pada mimpi Anda. Jika Anda tidak mencoba, maka Anda pasti tidak akan berhasil. Jangan takut untuk mencoba dan mencoba lagi. Pelajari dari kesalahan Anda dan gunakan pengalaman itu untuk membantu Anda menjadi lebih baik. Ingatlah bahwa kesuksesan sering datang setelah beberapa kali kegagalan. Terus bergerak maju. Ketika Anda menghadapi kegagalan atau ketidakberhasilan, penting untuk tetap fokus pada tujuan akhir Anda dan terus melangkah maju. Jangan biarkan kegagalan menghentikan Anda dari mencapai apa yang Anda inginkan. Ambil langkah kecil, tetapi pastikan Anda tetap bergerak maju. Cari dukungan. Saat menghadapi kegagalan atau ketidakberhasilan, kadang-kadang perlu memiliki seseorang untuk berbicara dan mendapatkan dukungan. Cari seseorang yang bisa memberi Anda dorongan dan motivasi yang dibutuhkan untuk terus maju. Itulah beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk menghadapi kegagalan dan ketidakberhasilan. Ingatlah bahwa kegagalan adalah bagian dari proses dan penting untuk membantu Anda tumbuh dan berkembang. Jangan menyerah pada mimpi Anda dan terus bergerak maju. Dan terakhir, jangan takut untuk mencari dukungan ketika Anda membutuhkannya. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini bermanfaat, silakan di-like dan subscribe.